Menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik Dan kabar-kabar terbaru dari idola kita Persahabat sebelumnya kita awali dengan Kabar spesial dari Antv. kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan postingan video Saat Bunda Lesti Kejora Nyanyi lagu Goyang Karawang Dan kita lihat ada sebuah pertanyaan Seberapa keren Lesti Kejora bawain Goyang Karawang Wow, kira-kira seberapa keren nih Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Underscore Twins Banyak tanggapan, komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun LizaNur19 mengatakan Lestinya sangat keren, tapi dengan dansernya yang gak sedap di mata Tuh, Itu tanggapan dari para sahabat Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Yundanuri keren pisan tapi goyangnya sangat terbatas tuh persahabat ini beberapa komentar dan tanggapan dari para sahabat mengenai penampilan Bunda lesi kejora menyanyikan lagu goyang karawang. Tetapi kita semua pastinya dibuat bangga dengan penampilan yang luar biasa, selalu konsisten dari Bunda Lesti yang selalu membuat kita bahagia dan selalu bangga. Masya Allah, doakan selalu yang terbaik ya untuk Bunda Lesti. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Dan kita lihat juga persahabat kita terbaru di sore hari ini Ini langsung dari Bunda Lesti yang membuat kita terharu meneteskan air mata dengan postingan terbaru Bunda Lesti Ini mengunggah video persahabatnya ya sambil menatap atau memvideo call BBL Momen-momen yang sangat membuat kita terharu persahabat ya Apalagi kita membaca kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti kejorang Bunda Lesti mengatakan Anakku bunda jauh dari kata sempurna, bunda ajang terus belajar supaya bisa jadi orang tua yang baik untuk abang. Kasih sayang bunda utuh semua untuk abang, anak papa dan bunda sayang tumbuh jadi anak yang baik, pintar soleh bermanfaat untuk banyak orang. Jadi anak yang sukses di bidang apapun tanpa menjatuhkan dan menyakiti orang lain. Kata-kata yang sangat tentunya membuat kita meneteskan air mata Kalimat yang ditunjukkan untuk seorang tentunya buah hati Baby L mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua Menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, amin Di postingan ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Sabadutoing Anuskola Leslar mengatakan Masya Allah, Amin, Amin, Amin ya Allah, doa tulus dari kami buat kalian bertiga. Semoga Allah jaga dan lindungi cinta kalian, bahagia terus dan jodoh sampai janahnya Allah. Amin. Kita doakan persahabat untuk keluarga kecil Leslar, semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar langgeng bahagia.